Dua orang yang saling mengasihi karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Apakah ini untuk suami istri atau yang lainnya? Yang lain juga, suami istri juga. Suami berkumpul dalam arti menjadi suami istri karena Allah. Artinya suami istri itu sejalan sama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah ingin menjadi, menjadi suami istri, istri yang diridhoi Allah. Membentuk sakinah mawaddah warahmah, ketentraman, rasa cinta mencintai, rasa sayang menyayangi karena Allah. Ya. Kalau sudah tidak bisa nasi neongco angga sing ngalor ngidul suaminya ngajak yang ngalor, istrinya ngajak yang ngidul. Wes bisa, ya. bisa ketemu maka Allah juga mengatakan la wal akhir ya coba dibaca ya kamu tidak akan menjumpai ya tidak akan menjumpai orang yang beriman kepada Allah dan akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang nabi Allah dan rasulnya walau karena apa, Sekalipun itu bapak bapakmu sekalipun anak-anakmu, sekalipun keluargamu, nah itu tidak akan kamu jumpai. Ya, orang yang beriman kepada Allah, kasih sayang pada orang yang kafir, memusuhi Allah dan rasulnya, tidak akan kamu jumpai. Sekalipun itu bapakmu, sekalipun anakmu, sekalipun keluargamu, tidak akan kamu jumpai. Artinya, orang yang beriman itu tidak mungkin akan menjalin kasih sayang dengan orang-orang kafir. Saya kira yang tahu lo kafir gimana lagi. Ya, aja ngarani wong liyane wong islami kafir aja. Karena aja non muslim, gitu aja. Dan non muslim apa jenangnya? Kafir. Sengarani kafir itu duduk kita, bukan manusia, malah Allah langsung Manggilnya Allah itu ya yuhal kafirun, Pul, katakan Muhammad untuk mengatakan apa? Nabi disuruh Allah mengatakan ya kafaru, hei orang-orang kafir, gitu loh. Lah butuh mata abdulun orang kafir, jangan kamu menyembah apa? Ah, yang aku sembah, dan aku pun tidak akan menyembah yang kamu sembah. Aman terus hari saling mengganggu, tidak lakum nukum. Oh, ya, tidak ya orang kafir Kamu laksanakan menurut keyakinan agamamu Saya akan melaksanakan antara kamu dan aku Masalah agama tidak usah saling ganggu-mengganggu Maksudnya hmm. nah, untuk menyebut orang kafir Wadah kalau kamu menguai Quran kafir wadah. Quran kamu meniru ya Malah nyebut orang kafir wadah. Dan tiba-tiba jadinya Surat Al-Mu'jadilah Suratka 58 ayat 22 A'udhu billahina syaitanir rajim La ta'jidu qawman yu'minuna billahi Wal yawmil akhiri Wa aduna manhadallah wa rasulah Walau kanu aba'ahum Walau kanu aba'ahum A'u abna'ahum A'u ikhwanahum A'u asyiratahum Ulaika alladzina kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum birohmin wa yuhilluhum jannatin najriim tahtil anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hisbullahi ala inna hisballahi humul muflihun surat ayat 22 artinya kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Jadi tidak mungkin Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Kok menjalin kasih sayang Dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya Sekalipun, sekalipun mereka itu siapa, eh, terus Sekalipun orang-orang itu bapak-bapakmu hmm, Bapak-bapakmu Maka Nabi Ibrahim terpisah, terpisah dengan ayahnya Ayahnya penyembah berhala eh, Produsen Tidak dan penyembah berhala Anaknya Nabi Menyeru agama Tauhid Ya Ayahnya, Ayahnya dan kaumnya musrib mengajak menyembah berhala Oh, bisa Tidak ada rasa kasih sayang itu Bisa Maka sekalipun bapak-bapakmu Terus? Atau ya, anak-anak Nah, anak-anak Bapak, Ibu dengan anak tentu kasih sayang Tapi kalau menjadi penentang Allah Dan Rasulnya Udah, ya, bisa, ya bisa, kamu ya, mungkin saya mencintai kamu, dan kamu pun Udah. tidak akan mencintai aku Karena berbeda, berbeda dalam hal ini Men ya, tidak di sholat, dijak ngaji, dijak itu malah menentang Pak sholat jengkang singgih itu apa? Gue sholat sepenuh sepenuh yurah sukih itu Pak. Oncokannya boleh darah salat maaf dosugi, nah, anak-anak ini anak durhaka. Walaupun anak, mesti terputus rasa kasih sayangnya. Kalau masih kasih sayang dengan anak semacam itu, Bapak ini berarti juga orang tidak beriman. Kalau beriman, enggak bisa, nah, bisa kasih sayang Maka, Maka bertemu karena Allah, ya karena kasih sayangnya dilandasi dengan iman tadi, karena Allah. Berpisah, terpaksa saya harus berpisah dengan kamu. Karena Allah tidak menghalalkan, saya menyayangi kamu Terus? Atau saudara saudara ya. Terus Ataupun keluarga mereka Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka ya. Dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada mereka Ulaika kata bafiq iman Mengapa? Dengan anak, dengan bapak, dengan istri, dengan suami, ya, dengan keluarga bisa putus, bisa putus, tidak bisa menyambung karena apa? Ulaika kata iman. Allah telah mengukir menanamkan hatinya dan juga dengan rasa keimanan oleh Allah. Nah, iman pada Allah. ada orang memusuhi Allah. Tentang dari musuhnya. Kalipun, Kalipun kamu anakku, sebabkan istriku, kalau kamu memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, dah, putus. tidak bisa kita. saya menaruh kasih sayang dengan kamu. Karena tertanam iman dalam hatinya. وَأَيَادَهُمْ بِرُوْحِ مِنْهِ Dan dikuatkan oleh Allah dengan ruh yang datang daripada Allah. Kekuatan, kuatkan rasa iman tadi, rasa cintanya kepada Allah, melebihi cintanya segala itu tadi. Terus? Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Nah itu orang yang terima tadi, tempatnya di surga Kekal di dalam surga yang Mengalir di dalam sungai-sungai Terus Allah ridha terhadap mereka Dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya mereka itulah golongan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung Ini, ya. Ini golongan Allah yang, yang beruntung tepatnya di syurga Tidak mungkin akan berkompromi bersatu dengan orang yang memusuhi Allah Tempatnya sudah berbeda Maka ditegaskan dalam surat Taufat ayat 24 yang dibaca Hampir mirip dengan itu, tapi lebih tegas, lebih rinci lagi. Ini boleh mencintai anak, boleh mencintai istri, boleh mencintai suami, boleh ya. Tapi kalau anak, suami, istri memusuhi Allah dan Rasul, kecintaan kita kepada semua tadi tidak boleh lebih mencintai pada daripada mencintai Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Itu orang beriman. Ya, surat At-Taubah Surah Kesembilan Ayat 24. Bul ingkana ba ukum ba bena ukum aikhwan ukum ba azwa jukum ba ashirat ukum ba amwal none kata rof tumuha wajjaratum tahshau naga sadha Ahabba ilaiqum min wa Rasulih. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan,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 Sebelum saya jelaskan ini, kamu baca surat Al imran yang 14 itu: Sudah ketiga ayat 14. Zuji nalin nasiku bushahwatimina nisa iwal bani nawal qarnau tirl mukang taratimina zabiwal fitro tibal khayilil musawat wal khayilil musawwa wal anam iwal harz zalika mataul hayatin dunia wallahu aindahu husnul ma'abek dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa apa yang diingini.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 mempunyai harta yang banyak dari jenis emas dan perak, mencintai sawah ladang, mencintai kendaraan-kendaraan yang baik, ya? mempunyai binatang ternak, mencintai binatang ternak, ingon-ingon itu -ingon gitu Itu boleh semua, aku dan dijadikan indah oleh Allah, manusia mencintai itu. Hmm? Kami dijelaskan oleh Allah, itu semua tadi kesenangan hidup di dunia, dan, Dan di ayat lain kesenangan di dunia itu tidak lain mataul huru tu kesenangan yang menipu yang menipu kesenangan yang sesungguhnya itu nanti di sisi Allah, maka ya, diterangkan itu zalika mataul hayat dunia, wallahu khusnul dan kesenangan di sisi Allah nanti, di sisi Allah lah kesenangan yang hakikatnya senang Dan yang kesungguhan tempat-tempat kembali yang baik akan menikmati kesenangan yang tidak akan putus-putusnya Maka mencintai istri, mempunyai anak, mencintai harta banyak itu boleh Tapi kembali pada ayat 24 Taubat tadi, menyangkut itu juga Hantakan Muhammad In kuntum abakul ingkana abak hukum Hantakan Muhammad Kalau kamu mencintai ayahmu Wa abna hukum anak-anakmu Wa ikhwan hukum saudara-saudaramu Wa cukup istri-istrimu Ya Wa asyirat hukum kaum keluargamu Wa mwaluniktaraftumuha Ya mencintai harta kekayaan yang kamu usahakan Wati cara tuntah sauna harta dagangan ya kamu khawatir kerugiannya. Maka kalau dagangan di sisi di ini, di jangan, jangan, rusak, ja. jangan sampai rusak dicintai bab, jangan sampai rugi maka dirawat yang api. Kalau punya beda motor diesel. misalnya ya. dagangan nih. Yos, ya, misalnya orang barang, di di ini, orang timbuan bulkan terus misalnya orang tunggu barang perhati pumbah, cuci upaini si api. Bapak istri si itu disemir, si dipoles, si dia napik Artinya mencintai dagangan Diupainya dengan sungguh-sungguh, si jangan si sampai si rugi si si nanti hmm? Bahwa masa Tardona tempat tinggal yang kamu cintai Itu semua boleh dicintai Masuk istri tadi, suami boleh ya Kalau ahadda ilaikum minallah wa rasulihi kalau itu semua, lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah. Lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Rasulullah. Wa ya? kamu lebih cinta. Itu semua daripada cinta kepada jihad di jalan Allah. Allah katakan, Fattaro ya, basu hata yakti Allah amri. Tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya. Hmm? Allah mendatangkan urusannya. Ya, ya. Fasikin. Ya. Kalau kamu sudah mencintai itu semua, lebih cintamu dari Allah, lebih mencintai darah Rasulullah, lebih mencintai daripada jihad fisafila. Kamu jadi orang fasik, Allah tidak menunjuki kepada orang fasik. Ya. Nah, ya. maka itu pertanyaanmu tadi: hadis orang iman itu berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Saya dengan istri saya sangat mencintai. Saya dengan suami saya sangat mencintai. Tapi karena sudah di persimpangan jalan. Istri saya diajak ke jalan yang lurus tidak mau. Sedang saya berkewajibanku wa'aliku menaruh. Jaga dirimu, keluargamu termasuk anak istri, jaga. Jangan tersentuh api neraka. Ya, saya ajak menembus jalan surga tidak mau. Dia lebih suka jalan neraka yang ditempuh. Ya, ya. Nah kalau sudah begitu, berpisah. Berpisahnya Terpisah. kenapa? Karena Allah. Karena Jumlah. Allah tidak, tidak menghalalkan saya tetap bersatu dengan dia. Dan, dan termasuk teman-teman bukan -teman teman -teman itu. Bisa, Bisa, tidak hanya istri suami saja. Berteman, Berteman dengan baik, kasih sayang, saling tolong-menolong di dalam hal yang dibenarkan Allah. Ta'wanu alal birri taqwa. Tolong-menolong dalam hal kebaikan dan mengarah kepada ketakwaan. Walatawanu tapi jangan tolong menolong alaizmi walmoduan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan ya tidak ya, boleh ya. itu, ya, punya teman loh. sukanya berbuat dosa, dosa malah senang, senang permusuhan ya jangan ya, mengajarkan kedamaian tidak ya, boleh permusuhan ya maka ya. kalau tolong menolong hal dalam perbuatan dosa haram hukumnya Tolong-menolong itu boleh dalam hal kebaikan. Alal ta'awanu al, -al biri ta ya dalam kebaikan. Taqwa. Dan mengarah kepada takwa tunduk patuh kepada Allah. Boleh tolong-menolong. Walau ta'awanu alal ismi. Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Jelas itu perbuatan dosa, kok kamu tolong? Bantu-membantu dalam dosa. Ya. Nah, itulah. Maka yang, yang begitu tuh bertemu karena Allah karena Allah meridhoi untuk kita bertemu. Ya, kalau memang tidak ridho pertemuan kamu dan aku tidak ridho Allah terpaksa harus pisah-pisahnya karena Allah tidak meridhoi. Apalagi suaminya kafir istrinya muslimah atau sebaliknya, ya istrinya kafir suaminya muslim itu juga. Sama lagi Quran lebih menegaskan lagi dalam surat Mumtahana Dibatah lagi ulang-ulang karena sesuai dengan pertanyaanmu Nyangkut itu, Tahanlah, Ayat sepuluh itu Muntahana surat ayat sepuluh Surat Mumtahana surat ke-60 ayat sepuluh Ya ayyalladhina amanu idha jaaakumul mu'minatumu hajiratin famtahinuhun Allah 'alaamu biiimaanihinna faain 'alimtum muhunna mu'minaatun wala tarji'uunna ilal kufar lahunna hillu Allahum wa lahum yahillu lahun Ah, babe itu saja. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendalah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Ya, ya kan? Eh, hey, orang-orang yang beriman, bila datang, wanita-wanita ke apa? iman beriman, ikut hijrah kamu diuji, diuji jangan mudah-mudahan percaya. Kalau Allah tidak, tidak usah, usah menguji, sudah Allah. tahu. Allah iman seseorang, iman kita itu tahu. Karena dari rakyat, pada zaman Nabi hijrah waktu itu, itu, itu ada wanita ikut, ikut hijrah. hijrah. Sedang dan wanita tadi sudah bersuami kok ikut hijrah sendiri suaminya ditinggal, ya. Tapi ya, tidak ya. boleh begitu, aja langsung dibangga, diuji dulu. Dia itu sah suami, kok hijrah Melangin. sendiri suaminya ditinggal, ditanya, diuji kebenarannya kamu hijrah itu karena iman atau karena sedang sedang, sedang cek -tok cek -tok dengan suamimu? Nah ini taro jawabnya kwestiopure, ya. Agar lu nggak kenal dia semalu hijrah, wae lah itulah. Nah, diuji dulu kebenarannya dia iman atau karena sebab lain. Kalau kamu jangan ngerti hijrahnya karena iman, nyata istrinya itu menjadi orang yang iman, maka ketika Nabi hijrah dan sama rombongan kamu orang-orang mukmin, ikut hijrah. Suaminya dia hijrah nggak mau, mau, kafir. Maka setelah kamu tahu bahwa ya wanita hijrah itu karena iman, suaminya tidak mau hijrah karena kafir. Maka jangan kamu kembalikan, ya. Falatarjo Wanita huna ilal kufar Wanita-wanita ini jangan kamu kembalikan kepada suami-suaminya yang kafir tadi. Kenapa? Lahuna hilulahum. Wanita-wanita beriman tidak halal untuk laki-laki kafir. Ya. Walahul lahun. sama. Dan laki-laki yang -laki tidak halal untuk wanita-wanita beriman Sebaliknya juga sama Kalau yang beriman itu Laki-lakinya tidak halal juga untuk perempuan-perempuan beriman Lama tadi karena tidak halal Jangan kamu kembalikan Berarti oleh Allah dipisahkan Maka orang ini bertemu karena Allah Berpisah karena Allah Kalau kita kan tidak Suwamimu, istimu, istimu gak asal Ya Rasulullah jalan, ya Rasulullah jalan, ya Rasulullah jalan buju ayu banget Gue buju ayu ini juga Ya Ya, ya, ya. Gue ya ya. ya. ya ya. buju ayu ya anggil ora salah tak openi. nih Timbangin itu buju, ayu sing Salatnya segera nih ayu lo bodoh kamu Ya Baca ayat Al-Quran Ya Surat Al-Bakurah itu dua satu atau berapa itu, ya lebih baik kamu menikahi tidak yang mukmin daripada wanita yang cantik menarik hatimu, ya wanita cantik menarik hatimu, dan ya. ya. ya. tapi itu kafir wanita itu, cantik tapi, ya cantik itu berapa tahun, ya, 100 tahun ya cantik Hmm? Ya, ya? Padahal kecantikan kamu mati itu orang yang setengah dino tidak ada Kalau dibanding waktu di akhirat Karena waktu di akhirat itu satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun perhitungan waktu di dunia ini. Nah, kamu punya istri cantik kamu mati kafir-kafir Dupain itu harus Opa ini bilang tahun orang setahun setengah binyoreng makanya Maka itu penipuan, penipuan apa? mata mataul hurur, kesenangan yang menipu nah, sedang wanita yang kamu anggap tidak baik apalagi melarat orang budak, itu akan membawa kamu ke surga Tanggungan wanita cantik mulai yang kafir tadi walau kamu tertarik hati, hatimu melihat itu membawa kamu ke neraka hebat ayatnya surat al baqarah surat kedua ayat 221 Wala la tankihu al hatta yu'minu wa la amatun mu'minatun khairum min mushrikatiha walau a'jabakum wa la tunkihu hatta yu'minu 'abdun mu'minun min mushrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ilal jannati wal Wajubainu yatazakkarun. Ya, wa, itu diterangkan. Lin nas. Ya, untuk apa? yatazakkarun. Ya, Dan, Dan janganlah kamu nikahi wanita wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu nah, Walaupun menarik hatimu, wanita musyrik kok menarik hatimu kira-kira tertarik apanya? Bapak-bapak hmm? ini adalah wanita tertarik apanya? Imannya atau musyriknya? Hmm. Tertarik rupanya hmm? Musik, musik itu kan guri gitu. Rasa, wes itu wah aku tertarik Tarih, ini wanita ini cantik banget iki. Eh, walaupun kafir orang apa-apa kafir ya. Terus "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin nah. sebelum mereka beriman." Samaran. kamu punya putri ayu. Ya dilamar oleh laki-laki musyrik atau kafir, ya, yang tak tolak biyeh, orang dia menteri, ya, walaupun salah yang menteri itu nang dikawal, ya, pasin cukup, wes masalah itu kan urusan ibadah, urusan mereka wes kenapa tak nikah nih, lah itu bah, orang tua yang terkejut ya itu. gitu itu. Harus nggak anak yang melakukan rokok ya begitu, terus selanjutannya ya? Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hati mah. Ya, anak anak we tosing muslimah tadi bawa kawin dengan orang musyrik, walaupun kaya, walaupun ganteng, walaupun punya jabatan, tapi musyrik atau kafir. We entar budak Rupanya le melarat ya randiumah, hmm, Omajin Makersari, gitu. Ya. Tapi iman, nah ini iman, iman itu nilainya mahal. Karena iman-imannya itu akan bawa ke anak anakmu nanti surga. Tapi, tapi yang, yang Moser ke Kafir tadi akan bawa kamu ke neraka. Ya. Karena umumnya manusia tidak mengerti jenis jenis nilai iman. Ya. Perkara kadang kala dipanggil Ujuh. lewat olen dibuang bawang biar rapopo lah. <tuh>. Ini ngajik mulai <tuh>. ya. Jadi, Jadi banyak orang tertarik mulai karena istri saya itu sangat cantik mulai kemanggili. Ya. Malah laris kan. Laris Sampai itu dapat tambahan penghasilan, penghasilan. Pemulih yorakiruang malah butuh, Malah ditambahi ya. Nah, nah ya yang begitu itu Maka Allah membandingkan Dan membawa kamu ke surga Yang, yang kafir tomo sikram membawa kamu ke neraka Terus Mereka mengajak ke neraka Sedangkan Allah mengajak ke surga Dan ampunan dengan izinnya dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya, supaya mereka mengambil pelajaran. Supaya pelajaran. Perbandingan itu budak, rupa nelek, kalau wanita cantik, molek, sugih, ya. Banyak orang tertarik, dirinya sendiri tertarik. Itu membawa hmm. kamu ke neraka. Neraka kalau saudai pilih sendi. Nah umumnya orang pilih mana? pilih neraka. melainkan untuk usb-usb salat rapapun ini suke. Ya, <gifuh> ya tergagak. Banteng untuk pejabat disana. ya cantik, kena dipameri wong. Anggir cak simbit bareng, wong jelak dongilir kapia. Nah, <gifuh> bangga ini. Calon masuk neraka. Nah, inilah. Itu ya, mau beri pelajaran untuk manusia. Ya, supaya manusia mengambil pelajaran itu. Ya, lalu yata karun. Zakarun, secara sepintah ibu-ibu, no, kalau -ibu punya anak perempuan, dilamar, laki-laki, Wes, pokoknya, saya ngelamar, weh, saya kenalan, numpak, Mercy, Mercy, Mercy, Mercy, Macam mata riben, waga. Lagi-lagi merdun, ngonohi wang Tuhan ini segok Eh di dalam lembongan yang urung dipikir, tawak, ngeh, nge langsung. Penjing nopo lah, langsung, ya ra Ayat-ayatnya tidak dikenal, mah dipaca ayat tidak ada ragu. Wah, dia pamer kan di. Aku ingin berbicara mantuku neng Jakarta, wah di kumu pengen nengancol. Hm, mulai ditumpak kayak tawat dicemput, aku mercy terus pengawalu kayak banyak bu, jadi orang gede loh. Iya, angga gak neng? Ya, moga orang biasanya mudah tertarik masalah harta. Walaupun Allah mengatakan itu kan membawa membawa anakmu istrimu ke neraka, sedang yang, yang kamu tolak tadi sebenarnya membawa kamu ke surga dan ampunan dari Allah. Ke surga diampuni. Lah perkara saja kurang ayu, oh sebenarnya so suara swarga tadi itu dari ayu banget. Terus surat tambah tua, mudah terus. Saya ayu ayu ini moning dunia, saya ketahuan apa ya c ayu, ya ketua pemerah untuknya ompong, ya pipi kempot, apa ya c ayu coba. Dan yang suaranya kayak kempot, gadis terus artinya masih muda terus. ada seorang ibu sudah tua, tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah apa saya bisa juga masuk surga. Rasulullah putih ya, kembali perempuan. Ya, bu, orang seperti, seperti kamu di surga tidak ada. tidak ada, nangis wanita tadi. Kadang karena seolah-olah nabi, nabi sudah mengalakan orang misur yang tidak ada di surga, berarti Pak Abu masih masih rokok berarti. Katakanlah, nangis. Akhirnya dipanggil ibu, panggil Nabi, coba kata Ya, orang seperti kamu dibuka tidak ada. Kalau kamu nanti masuk surga kamu jadi muda belia lagi, baru senyum dia. Jadi nah, rumah saya, kayak gue, tumpah orang-orang suargo kayak gue kira ini, pasti orang wong tua-tua pemenang tua -tua, tua -tua. melakukan tekanan yang suargo. Gitu. Rene, jadi suargo jadi muda semua. Tidak ada orang melakukan tekanan, ya. Tidak ada, sehat semua. Nah, ada sakit pun enggak ada. Nah ini, gitu. nanti langkah kembali pertanyaannya. Berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Artinya kita bertemu menjadi suami istri berusaha yang diridai oleh Allah. Berteman juga diridai oleh Allah. Kalau memang Allah tidak ridho, apalagi membencinya lebih baik pisah. Maka berpisah pun karena Allah. Nah Allah merindui saya itu berpisah. Terima kasih.